Okay. dokter Oke, okay, kita ambil bansos, debansos masih ada loh. Ada tiga biji. Ini limited kita klaim, oke. Okay. Terus ini limited sign in kita klaim lagi. Bim Bim jadi apa? Prok prok prok. Kapet Oh, uh, sedikit lagi tuh. 500 ini ya 500 beneran enggak ada cat anjir ya beneran enggak ada yang dua 20 orang ini kemana anjir <laughs> mode radio atau gimana hidung gua gatal gatel tanda-tanda apa itu gatel lah? yang pertama gratisan oke okay, biru ya. Let's go red off. Ini red off. Ini saja ya. Red off carnelian atau enggak unik this saja ya. Oke, okay, kita mulai. Gratisan. Entar, ini kenapa ada logo anonya nih? Gua <guluh> mulai curiga tuh. Kenapa ada tulisan tulisan 200nya tuh? Operator baru tuh. Ya. Anda mempunyai operator 200 biji itu. Bang, tangan kiri gua gatal enggak mungkin, kan? Enggak mungkin, kan? Kita skip. Oh, pra terbaru. Ini udah gua 30 saja, ya guys. Ya, tiga Oke, okay. enggak ada sama sekali. Oke, okay, dua biji. ya bintang lima ya, tetapi banyak juga ya tumben juga nih gua nih, empat puluh nih gua error mulu, kenapa mau error kenapa tuh pada bisa perkesen game maka enggak uh, kurang tahu. entar kita cek ya kali bisa dapet empat puluh ini lima puluh satu pas belinya malah muter-muter habis itu oh kurang tahu tuh ya <tuh> sungguh ku merasa nyesal memang bukan abisal hunter satu kali lagi ini oh <tuh> <tuh> bener-bener red op tadi tuh, <laughs> bang Johan, bang Johan, nggak heran dia sukae w, iya nggak heran juga, server, hah, server, hah, mt lagi anjir, mt Oh ngawak beremte hahaha <laughs> gimana ceritanya wastafirullahaladzim server meledak wastar oh, oh, server meledak tapi saya dapet w gara-gara gitu. purkes itu kali ini ada announcement eh ini yang tadi the main will be extended penambahan berapa jam cok gue masih sempet bisa gacha, loh. a few moments later waduh <laughs> tambah 10 aja bang oke siap mari kita cobaan yang pertama gak ada pawang ini ikan hiu untang lima sih udah pasti ya. oh. uh siapa tuh jadi wah untung operatornya bukan anu ya enggak gua caranya jadi enggak kegaram gitu ya. Nah, tiga ting ting ting ting Tiga, tiga, tiga. Tiga, tiga, tiga. Tiga, biar dikira Tiga, oh, aku dapat Tiga, tiga, tiga. Tiga, tiga, tiga. Tiga, tiga, tiga. kan tiga, tiga. Tiga, Mesin itu ada tulisan tu saya andri, itu siapa nama dokternya tuh? <hesitation> Oke, sepuluh kali puluh, gratis pula ya kan? Thank you bang, wifil bakal susah dapet win win flip. Nah, iya juga, yang bintang lima itu ya, bintang 5 nya ke? Oke, oh, iya bintang lima akun selanjutnya. oke, ini akun mungil gue punya naik terus bang yang komen itu-itu aja ya makanya gue pun juga heran Nih kalian nih mode apa sih? mode turu atau gimana? apakah gua menyanyikan lagu tidur? gitu ya oke, kita mulai yang pertama langsung bintang 5 aja lah ini gak ngotak nih akun sebelah ini. Tujuh oke, okay, bintang lima lagi, oh aduh, dua kali bro, dua kali, set dua biji lagi, bangsat, bangsat, bangsat, Ih, masih nggak bisa Oh masih nggak bisa Ini kalau dapat kedua-duanya kambing sih. Oh, nah, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Bintang 5-nya kosong tadi. Oh, iya bintang 5-nya udah ada tadi. Misalnya gua 10 kali pull ini 10 kali pull Beneran, ya. Siapa tahu unik gachanya ya? Semoga dapat banyak bintang 6-nya. Oke, okay, let's go. Oke okay, biru. Apakah sama dengan orang yang lainnya? Oh, bintang udah Aku dapat gazemaru. Oke, eh, please. Anjir, ini 11 biji, cok. <laughs> Oke okay lah. mudah banyak dapat bintang 6-nya nih. Kaget gue, cok. Ini berapa nih? 60. Ini udah pasti Oke, okay, udah pasti. Please dapat dua, tiga sekalian. Oh dua. Let's go, let's go, let's go. 2 Three ting ting ting ting. aduh aduh najimu mobile hey, one saya bukan ini cuy. Saya bukan solid. Saya tidak gabung solidaritas. Saya Naga. Ting ting ting Oke. Okay. Nah kan udah gua bilang kan salah satu dari kedua itu yang red up us oh, lagi damn lagi coy lanjut eh tiga empat lima enam dapat dua lagi bu oh, nggak kirain dapat dua oh dapat dapat kedua-duanya 70 eh 80 kali pula ke skip gua tadi sampai dapat Scalter kak Oh beliau belum punya Scalter Oke okay, kita skip ya kita skip ya Nah skip kak kita dapat satu gua skip ya Oke okay, dapat dia nah skalter skalter skalter skalter dapat 2 gua oh, dapat 1 gua skip ya astagfir oh, achievement unlock achievement unlock oke okay kal berengkalter gua enggak ngitung lagi ada berapa kali dapat bintang 5 ini eh dapat bintang 6 nih nah okay, ini gua enggak usah oh dapat 1 gua kira bakal dapat tiga gitu correct of eh red up-nya gede <laughs> nah <coughs> Gede juga suara gua, ya, Ada berapa kali pull gua gak tahulah lah Lagi-lagi oh, Anjir bintang 5 nya ada empat biji Bin fit lagi Bin fit lagi ini Mas sandri ini pengen gue Oke okay. Astaghfirullah oh, memang hmm. bau-bau sepah eh jangan-jangan jangan didoain seperti itu ini nih, ini dia kita dapatnya baru ini nih, apakah benar anjir, yang terakhir dong benar gua skip lah coy hmm sekalinya red op malah kesana gitu-gitu waduh btw shopnya udah dibeli belum shop kuning belum astaga eh, ini wrap up eh. winfit lagi ini dapat berapa sih spekter dari tadi spekter mulu dapet 3 ya. winfit lagi oh niar. Astaga Terserah yang punya akun Sudahi dulu kali ya Ya bebas Sudahi dulu Mudah kenyang ini. Ngerinya nanti Misalnya dapat bintang 6 Mereka berdua lagi Ya bintang 6 ya. Oke capek nih tahu tahu dapat 3 dapat 4 Oh wow, yang di pertama Irim yeah, begitulah mudahan bisa ada beli tidak mungkin